keren bagus ya dari model juga warnanya itu udah keren banget udah dapat harga promo juga gratis ongkir Halo assalamualaikum welcome Halo. back to my channel Fitri Helen Oke okay guys kemarin kan kalian udah lihat video aku yang berburu diskonan di shopee 99 yaitu aplikasi Shopee di Taiwan. Jadi, di Taiwan juga ada aplikasi Shopee, guys. Di sana itu banyak banget promonya. Apalagi bagi akun yang baru daftar, kita bisa dapetin gratis voucher free ongkir. Dan kemarin itu aku belanja banyak banget. Ya, rata-rata harganya itu 9 NT ya itu harga dolar Taiwan kalau dirupiahkan sekitar rp ribu pasti kalian penasaran kan aku belanja apa aja sebenarnya kalau untuk promo tersebut kita ada minimal order jadi nggak boleh beli banyak ya paling tidak ada yang maksimal 5 atau tiga itu kita masih bisa order selebihnya terkadang cuma bisa masukin kerennya itu cuma satu dan di sana juga uh, kita beli ya order di Sapi itu kita bisa bayarnya lewat minimarket seperti Seven, Family Mart, High Life dan lain sebagainya atau bisa juga ke alamat langsung kita di sini ya tapi karena berhubung minimarket sangat dekat di lantai bawah tinggal jalan kaki sekitar lima menit makanya aku selalu pakai alamat minimarket nah apa aja barang yang sudah aku beli di shopee Taiwan aku bakalan kasih tau kalian semuanya nah ini barang belanjaan yang kemarin aku order di Shopee Taiwan sempat udah udah aku longok dong karena penasaran jadi udah pada aku buka ya oke, nah sekarang aku mau kasih tahu kalian semua kita unboxing bareng-bareng guys nggak apa-apa ya di ini sendirian mah oke One. tapi packingnya itu rapi banget mereka ya walaupun harganya itu kan harga promo, kalau harga normal ya lumayan, tapi pokoknya packingnya itu sangat rapi, ada bonusnya juga mau pesen satu pipsis atau 2 pipsis ini di dalamnya ada dua. rapi banget semuanya serba 9 mp atau 5.000 rupiah ini cakep ya, ini nggak usah dibuka ya ini barang yang pertama aku coba di barang yang kedua ini apa ya nah, ini celana celana pendek, ini juga aku pesen banyak kenapa aku bisa pesen banyak? karena buat oleh-oleh nanti insyaallah aku mau pesen kardus lagi buat dikirim ke Indonesia jadi kebetulan lagi promo yang lumayan ya, apalagi di Taiwan gitu ya Di Taiwan udah gratis ongkir Harganya hanya Rp 5.000, paling mahal Iya pokoknya kalau barangnya bagus tetapi mahal ini juga udah mokai banget Kita buka ya ini harganya Rp 5.000 loh guys misalkan ada, misalkan ada ongkir juga paling ongkirnya itu Rp 25.000 sampai Rp 30.000 enggak lebih dari itu Harganya murah Ya gitu ya Rp 5.000 bagus, emang di sini maunya bagus sih barangnya menurut aku disini aku pesen 2, karena maksimalnya tuh hanya boleh 2 jadi aku pesennya 2 dan warnanya juga dipilih dari sananya jadi kita gak bisa pilih, mereka kasih ini warna putih dua-duanya ini bisa kasih oleh-oleh buat saudara kita ya oke, kita simpan. nah, ini ada lumayan gede udah tempat aku bongkar Di Taiwan itu benar-benar ya, untuk paving itu nomor satu. Mereka tuh nggak mau mengecewakan customer-nya. benar bener sih banget. Aku pesan banyak banget, loh. Ini semuanya harga Rp5.000, dan kalau balik ke harga normal, harganya cukup lumayan. Karena menurutku bagus, oh, ini begitu banget. Balik juga tebal. ini aku pesen 2 pesen 2 sama harganya juga lima nah, ribu. semuanya itu dibungkus rapi masing-masing kucis itu ada packingnya tapi ya, banget kan sampai bener-bener semuanya itu rapi udah banget guys Aku bener-bener jadi kayak orang jualan. Jadi packing mereka tuh bener-bener rapih ya. Satu pichis pun mereka bungkus rapih, nggak ada yang pisah-pisah, semuanya dibungkus. Oke. banget. Wow bisa hitung ya di sini banyak banget pokoknya hmm, masih banyak yang belum aku buka nah, sekarang kita buka dari yang ini kalian penasaran kan ini apa di dalamnya di dalamnya sepatu lumayan keren kan Bagus. emang sih ini KW ya bukan yang originalnya kalau originalnya harganya ya lumayan tapi kan modelnya juga keren banget dengan harga yang lumayan pokoknya TOP banget deh ya yes enggak berat sih lurus hmm. ya oke okay. kita coba lanjut hmm. aku mau buka yang ini ya Tada! hmm aku ketsen dua baju tidur dua baju tidur yang satu langsung yang satunya ada celananya ini coba buka ya nah, Rapi. nah ini guys bajunya baju tidurnya itu satu style atasan sama celana ya pendek warnanya bagus kalem banget. menurut aku untuk harga segitu oke okay. ya walau, walaupun gak semuanya 5000 ya tapi setidaknya ini yang barang yang aku dapetin dari promo 99 itu hampir ya punya kebanyakan itu 5000 rupiah atau 9 NT Dolar Taiwan Nah yang ini Satunya itu langsungan hmm, Bagus juga ya Bagus nggak? Oke okay. Kita buka lagi yang lainnya ya Teman-teman, kita lanjut buka bungkus yang ini ya. Kira-kira ini isinya apa? Komen tebel. Tada! Ini kaos Mickey Mouse, harganya sekitar Rp30.000 dapatnya sih dapat ini kalau ini dapatnya diskon tapi kalau kita harga normal lumayan ya hampir punya 100 lebih kalau untuk harga normalnya itu 100 lebih kan mereka juga nggak mau rugi ya nggak mungkin semuanya dikasih harga 5000 sempat ada satu seller yang emang ngasih harganya itu banyak banget serba 9 ente dan aku sempat masukin ke troli ketika check out malah di cancel guys karena gak boleh beli dalam jumlah banyak paling minimal dua, paling banyak itu 3 karena kan enak ya kita tinggal masukin troli-troli saja gitu kan saat check out gagal semua ada yang udah berhasil juga tinggal tunggu kapan datang cuma di situ, di situ tulisannya dikemas dan nggak tahu kapan proses dikirimnya saat kita hubungin penjual malah di cancel mungkin mereka salah input harga atau emang buat menarik perhatian customer ya para pelanggan biar pada belanja tapi itu ada minimalnya jadi nggak boleh asal ambil banyak itu harus harus dengan belanjaan yang lain Hmm. Okay. <laughs> bagus ya warnanya bagus merah marun aku mau cobain ini buka yang ini, hmm. kalau yang ini artinya, oh. <laughs> nah. kita lanjut lagi masih di dalam satu bungkus yang sama karena ini satu seller dan produknya rata-rata Mickey Mouse atau animasi ya, banyak kartun lainnya ini bahannya tuh bagus menurut aku bagus banget dia sangat direkomendasikan At guys warnanya juga cerah Gambar sablonannya tuh bagus, loh. ya. Hmm. Keren banget kan? Oke, kita simpen aku pesannya tiga. Dan ini warnanya tetap kuning. Karena beda beda motif aja. Gimana guys, tanggapan kalian? Soalnya produk-produk dari Shopee Taiwan itu menurut aku oke okay banget. Mereka tuh apa ya? Sellernya juga fast respond. Pengirimannya cepet. Untuk misalkan kena ongkir juga menurut saya masih terjangkau ya. Di Taiwan itu loh. ongkir 25.000 sampai 30.000 udah. Selebihnya tuh enggak, karena dikasih kasih ongkir itu 60-70 NT nyampe ke rumah juga sama hmm. berhubung aku bikinnya akun baru nggak tahu kenapa pas promo kemarin itu banyak banget dapat voucher gratis ongkir ya. yang ini Oh, yang ini tas dan dompet serba Rp5.000 oh, terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh